Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi di channel aku Nur Indasari. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian gimana caranya bikin channel YouTube. Tapi sebelum kalian bikin channel YouTube, pastiin dulu kalian udah punya akun Gmail. Nah, buat kalian yang belum punya akun Gmail, kalian bisa lihat video aku sebelumnya cara buat Gmail. linknya udah aku taruh di deskripsi, kalian tinggal tonton aja sampai habis supaya kalian nggak salah paham. So buat kalian yang penasaran stay tune terus ya. Sebelum bikin channel YouTube, pastiin dulu kalian udah punya akun Gmail. Saran dari aku sih, sebaiknya kalian bikin aja Gmail baru khusus untuk YouTube. Supaya kalau kalian mau login di HP baru atau HP yang lain, kalian udah tahu Gmail kalian. Nanti aku juga bakal ngejelasin gimana caranya bikin channel YouTube pakai Gmail baru. Tapi kalau kalian nggak mau bikin Gmail baru, itu juga bisa. Caranya seperti ini, kalian masuk aja di aplikasi YouTube. Nah, ini dia beranda YouTube. Kita klik aja di pojok kanan atas ini yang bulat. Nah, seperti ini. Kalian pilih channel Anda. Tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kalian isi nama depan sama nama belakang. Ini untuk nama channel kalian ya, guys. Di sini aku masukkan nama channel aku. Yang akan aku pakai. Ini cuma untuk contoh aja, guys. Nah, seperti ini lalu kalian klik buat channel. Nah, ini udah jadi, channel dibuat. Nah, seperti ini tampilannya. Kalian ganti dulu aja foto profil sama bannernya supaya kelihatan seperti channel-channel YouTuber lainnya. Kalian klik aja yang gambar gitu, di sebelah kanan ini. Nah, di sini kalian bisa ubah nama channel kalian Kalian juga bisa menambahkan deskripsinya, klik aja tombol pen yang di sebelah kanan. Nah, isi deskripsinya. Hai semuanya. Makasih. Sudah berkunjung. di channel aku tutorial youtuber pemula Nah kalau misalkan kalian seputar YouTube kalian bikin aja seperti ini pokoknya berhubungan dengan channel kalian Kalau misalkan kalian video masak-masak kalian isi aja Kalian bisa menemukan berbagai macam masakan rumahan di sini Lalu kita klik OK Nah ini sudah pokoknya kalian isi semenarik mungkin terus kita ke cara yang kedua pakai gmail baru nah kita kembali ke beranda youtube dulu lalu kita klik di pojok kanan atas ini yang bulat terus kita klik nama channel yang tadi kita udah buat nah kalau sudah seperti ini kalian pilih gmail yang baru kalian bikin tadi nah ini yang paling bawah gmail baru yang saya bikin tadi kita klik aja kita klik di pojok kanan atas lalu kita pilih channel anda kalian isi aja nama depan sama nama belakang untuk nama channel kalian nanti nah di sini untuk contoh aja guys indah fashion terus kita klik buat channel nah ini dia sudah jadi channel yang kita buat tadi pakai gmail baru nah itu dia tadi tutorial gimana caranya bikin channel youtube caranya gampang banget kan nah buat kalian yang udah nonton jangan lupa like, subscribe, dan komen jangan lupa juga share ke sosial media kalian punya, thank you for watching